Baiklah persahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian Saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik doang terbaru seputar idola kita Ke kabar pertama persahabat ya kita lihat aja ada sebuah unggahan spesial yang kita dapatkan persahabat ya. info penting Malam Puncak Indonesian Dangdut World 2021 yang akan hadir di Indosiar. Ini tayang hari Rabu 1 Desember 2021 Live pukul 20:00 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai lupa dicatat hari, tanggal dan jamnya ya biar nggak ketinggalan, biar nggak terlewatkan untuk menyaksikan momen yang paling kita tunggu ajang Indonesian Dance World 2021 yang mana Leslar akan tampil komplit. Di panggung Indosiar Info ini juga kita dapatkan Dari akun Leslar Kendari Kasang 1 Ada kalimat Kasang juga yang dituliskan Bismillah, semoga selalu diberi Kelancaran dan kesehatan Bunda Utun, Lesti kejara Begitu juga kita para fans Leslar, seantero. Amin Masya Allah banget ya, mudah-mudahan selalu banyak Dukungan, doa support Dari orang-orang baik yang Tulus mencintai idola Kesayangan kita ke kabar berikutnya kita lihat juga sebuah unggahan info persahabat ya jangan sampai lupa juga hari ini kita menyaksikan acara Poles di video.com kepoin Lesti episode kali ini ini seru banget setiap manusia di dunia ini berhak untuk bahagia tak terkecuali Lesti Kejora dan Rizky Bilar pasangan yang dipertemukan dalam satu program tersebut berhak untuk bahagia kali ini Lesti Kejora pun menceritakan tentang momen-momen sekarang yang mana sedang merasakan ber sebagai nikmat yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, beribu nikmat telah Leslie Kejora dan Rizky Bila rasakan sampai saat ini. Kira-kira apa saja sih nikmat yang telah diberikan kepada Leslie Kejora dan Rizky Bila saat ini? Kita temukan jawabannya dalam polis Kepoin Lesti kali ini ya. Dan ingat hanya di video.com. Kepoin Lesti Poles hari Senin dan Kamis tayang bersama ya pukul 17.00 WIB eksklusif di video.com. Yuk download aplikasi video sekarang. Tuh sahabat ya, yuk mampir ke video.com kita saksikan Poles Kepoin Lesti yang tentunya selalu menyuguhkan kebahagiaan untuk kita semua Para Fans dan selanjutnya juga persahabat ya ada vitamin bahagia yang kita dapatkan ini diunggah di akun Teuku Wisnu ya masya Allah ternyata akan ada kolaborasi Leslar dan tentunya Teuku Wisnu persahabat serta sungkar family masya Allah persahabat ya mudah-mudahan saja kejutan kabar bahagia kita dapatkan langsung dari mereka di sini kita lihat juga ada kalimat caption yang dituliskan oleh Teuku Wisnu haha masya Allah Oh, para couple hasil perjodohan netizen katanya Insya Allah coming soon vlognya El Sungkar Family Wabar sahabat ya Ini luar biasa banget ternyata mereka itu hasil perjodohan dari netizen Katanya persahabat ya Masya Allah coming soon akan hadir vlognya Di Sungkar Family Persahabat ya jangan sampai lupa nih Terus pantengin Sungkar Family Karena akan ada Kejutan persahabat ya Dari Leslar Dan The Sungkar wow, Masya Allah bangga persahabat ya Memang bener banget pasangan mereka ini Tentu hasil perjodohan dari netizen Masya Allah Mudah-mudahan berkah, barakah dan lancar semuanya Dan kita lihat juga persahabat ya Keunggah berikutnya nih Masya Allah banget vitamin bahagia Ada Kak Teuku Wisnu Yang tentu mampir ke rumah barunya Leslar Bersama istri tercintanya Masya Allah Hentinya rumah baru kakak Dan dari LSI ke juara, ya Selalu banyak tamu spesial Banyak tamu yang luar biasa Membanggakan persahabat ya, Mudah-mudahan selalu Tentu menjadi orang baik Menjadi sesak inspirasi untuk kita semua Dan perhatikan persahabat yang diunggah Hal ini Tentu ada vitamin bahagia Persahabatnya postingan ini pun Diunggah di EKS nya Bang Adlin Perhatikan kakak bilang lagi sibuk main pilihan Ya, sahabat, ya, masya Allah, tidurkan vitamin manja sore hari ini luar biasa, mudah-mudahan selalu sehat, bahagia untuk idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga persahabat ya di postingan ini, ini unggah diunggah kembali oleh akun Saberottingan Sekelaslar. Ada kalimat kesan yang dituliskan, masya Allah, kalau melihat vitamin harus menggunakan keahlian khusus, masya Allah banget ya, Rp. sahabat ya. Untuk para fans sejati selalu saja kompak dan solid mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita Dan kita tentu bersahabat ya menunggu kabar baik kabar bahagia selanjutnya di sini para sahabat ya, di postingan ini ada salah satu komentar dari akun Maryam 998834 mengatakan Masya Allah, semoga Leslar ikut juga kajian musyawarah, amin. Yuk, kita doakan selalu untuk kesayangan kita. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya seputar Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bang Minucafkam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.